Rasakan pudar dalam hatiku Rasa cinta yang ada untuk dirimu Ku dengan semua yang ada Ini ku lepas semua Setan dalam hatiku ikut bicara Bagaimana kalau ku selingkuh saja Wanita sepertinya ku kan bahagia Mestinya kau cari pengganti diriku saja Karena kita sudah tak saling bicara oh, oh, oh. Pastikan cinta Maafkan aku jika kau kecewa cintamu bukanlah untuk diriku Jika memang semua akan jadi cerita Ku tahu kau kan semakin terluka oh, oh. Saling bicara oh, oh, oh. Pastikan cerita Tentang kita Yang telah lalu Hanya ada dalam Ingatan hatimu Ku rasakan pudar dalam hatiku Rasa cinta yang ada tuk Ku lelah dengan semua yang ada inginku lepas semua setan dalam hati ikut bicara bagaimana kalau ku selingkuh saja ku punya banyak teman wanita sepertinya ku kan bahagia